Wow, lihat ini teman. Abang menemukan kapal pinisi. Bagian dari industri pariwisata di Indonesia. Wow, keren ya. Wow, lihat itu teman. Ada banyak sekali mainan. Wah, wah, wah, wah. Ayo kita lihat ada apa saja di sini. Wah, Carrier keren, Wow. Ayo teman, kita cari lagi. wow, ini mobil keren teman. Mantul. Ayo teman. Wah, wow. lihat ini teman, di sini ada mobil militer. Like boy, pack group and several other related animals mantap, wah, wow, di sini juga ada bandi bus besar teman, keren ya, wiri wiri yang ini tanker, mantul. Wah, Lidaw. lihat teman. Di sini ada kontainer. Wah, keren sekali ya, teman. Wah, ada forklift juga, teman. Keren. Wow, yang ini monster jam. Mantul! Wow, kalau yang ini mobil gas, teman. Wah, wow, di sini ada mobil derek! Wow, keren sekali! Mantul! wih, <tuh> lihat, ya, teman! Di sini juga ada mobil pemadam kebakaran. Hmm, bagus sekali! Wah, uh, di sini ada mobil tank juga. Keren ya, teman! Wah, di sini ada logi. Teman, logi uh, sekarang kita ke arah mana? Uh, Mantul! Wuhu, ambulan C Wuhu, wow. lihat ya, teman Ada bandy bus lagi Wah Keren ya teman Wuhu di sini ada kontainer lagi teman. Wow. yang ini mobil bajai teman. Eh, motor bajai. Mantap. Wow, ada mobil damkar lagi teman. Wei. Asik, wah, itu apa? Teman besar sekali! Oh, yang ini dump truck. Uh, mantul! Oh, di sini ada mobil kontainer lagi. Teman, mobil kontainer besar! Wow! asik luar biasa ya teman mainannya bagus-bagus oh kalau yang ini mobil apa ya teman ini mobil tambang mobil tambang apa ya teman wah biar ya, teman di sini ada monster jam lagi wah keren wah ini seperti tadi teman Mmm, forklift. -hmm, wow, lihat, teman! Ada dump truck besar lagi. Asik ya, mainannya besar-besar, teman! Wah, yang ini, wow, yang ini bulldozer. keren ayo kita kumpulkan yang lainnya teman wow di sini juga ada mobil off road asik Wih di ini teman di sini juga ada mobil sampah Wow di sini juga ada mobil tangki teman, keren. Mantap. Wow, lihat itu teman. Di sana ada dump truck lagi. Wow, warna kuning. Yeah, asik ya teman. Banyak dump trucknya. Wah, wow, yang ini. Oh, kalau yang ini loader. Wow, lihat ini teman. Ini adalah towing. Right Mantap. Ayo kita cari yang lain lagi. Oh, yang ini mixer truck Asik Wah, ini loader lagi. Wah, lihat, lihat ini teman. Di sini ada mobil mixer truck lagi. Wow Keren! Wow, kalau yang ini, teman, truk tambang! Wow, wow, ini teman, ada Thomas and Friends. Hmm, keren ya teman. Itu adalah Thomas teman. Hei, wah kepalanya hilang. Wah, wow, semuanya sudah terkumpul teman. Wow, wow, wow, tinggal kita ambil wadah dan bawa pulang. Oke teman, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Biar besok kita bisa cari mainan lagi. Dadah.